Ya Baik, teman-teman. Kalau rundown kita di pertemuan ada dokumentasi. Tapi ini masih ada teman-teman kita yang baru join. Minta bantuan teman-teman boleh menyalakan kameranya ya. Kita akan dokumentasikan pertemuan kita hari ini. 32 saat. Nah, bagi teman-teman yang sudah melihat materi, tentunya bisa menjawab pertanyaan, bagaimana cara kerja website? Ada yang mau menjawab? silahkan teman-teman ada yang mau cerita tentang cara kerja web saya mau coba jawab sih boleh silahkan Bob jadi dari user user itu kan kita kita mencet, apa URL yang ada di uh, klien tuh uh, gadget kita Nah, dari gadget kita nanti uh, bakal ngirim http ke ke server. Nah, server itu nanti bakal ngerespon ke klien yang uh, atau ada gadget kita. Nah, di gadget kita nanti display, di, uh, apa bakal nampilin di depan webnya. Nah, jadi, kita bisa lihat webnya gitu. Begitu ya. ya? Terima kasih, Bobi. Jadi, ya. ini yang terjadi, dan kerjaan kita itu di sini ya, bikin halaman webnya seperti itu jadi halamannya harus bagus supaya nanti kalau sudah diupload atau dihosting ke server ketika klien perlu dia ngetik url tertentu minta responnya kemudian web server merespon akan tampil tampilannya ke kita sip Terima kasih yang sudah baca materi oke okay. nah hari ini tambahan sedikit aja caranya kita akan bagi dalam kelompok main 10 menit aja ya untuk membantu saya membagi kelompok, teman-teman boleh tuliskan nomor kelompok di depan nama teman-teman ya. Jadi untuk web scripting ada dua. Ini sudah ada di materi juga ya teman-teman. Kalau yang server side scripting, ini pemrosesannya dilakukan di server. Jadi eksekusinya, kecepatan eksekusinya tergantung dari web servernya. Otomatis secara kode tidak bisa diakses oleh user. Ini yang server side scripting. Contohnya teman-teman kalau pakai PHP, ASP, JSP, Node.js, atau Rail, ini semuanya server-side scripting. Nah Keuntungannya apa kalau kita pakai server-side scripting? Nanti mungkin akan dipelajari di web lanjut atau web 2. Halaman webnya akan lebih dinamis. Tapi karena kita masih di web dasar, kita akan belajarnya yang client-side scripting. Client-side scripting ini berarti pemrosesannya dilakukan di sisi klien. Teman-teman yang jadi penguasa kodenya ya. Ini kecepatannya tergantung pada klien, Kemudian sosnya bisa dibaca karena teman-teman akses sendiri lokal seperti itu. Nah bahasanya sesuai dengan scope dari web dasar kita, kita akan belajar HTML, CSS, JavaScript. Ini tiga yang utamanya. Hasilnya nanti kita akan punya web page yang statis. Setelah dari mata kuliah ini, teman-teman lanjutannya web 2 atau web lanjut itu baru yang di server side scripting nah tidak semua browser menghasilkan output yang sama jadi teman-teman berhati-hati dengan tag-tag juga mungkin ada yang jalan di browser a tidak jalan di browser b seperti itu nah untuk nanti kalau teman-teman small project atau big projectnya teman-teman diharapkan teman-teman sudah cek tagnya itu bisa jalan di semua browser outputnya yang dihasilkan sama jadi kita berharap itu bisa cross browser bisa dilihat di browser apapun tampilannya sama jadi untuk tag-tag khusus yang Nanti teman-teman pakai harus dicek ya pakai browser yang lain gimana tampil enggak, seperti itu. Terus, nah, kenapa sih kita punya tag-tag seperti itu? Ada yang menetapkan standarnya teman-teman. Ini perlu kita tahu bersama, ya. World Wide Web Consortium ini yang menetapkan standar-standar sehingga ada tag HTML, head, body seperti itu. Itu ditetapkan. Dan kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, mungkin terbatas ya di mata kuliah kita. Teman-teman bisa cek di uh, W3 School. si tek-teknya kalau sampai di kelas tidak diajarkan. teman-teman nah, akan lengkap lihat di situ. Itu kayak ininya ya, uh, bukunya gitu, kitabnya gitu. Itu untuk penerangan web. Teman-teman bisa ke W3 School. sampai sini. Teman-teman ada pertanyaan dulu nggak? Saya cuma ngeringkas sedikit aja buat ngingetin aja. Terus kemarin saya sempat bikin uh, rekaman kodingan-kodingan pendek. Mudah-mudahan teman-teman yang mau nyoba duluan juga bisa dari situ. Sehingga kita di kelas bisa langsung. Ini kan sudah dibahas waktu kita kelas praktikum ya. Untuk membuat struktur uh, HTML sederhana. Ini juga sudah saya ada contohkan. Nah, sebagai tantangan. Karena siapa cepat dia dapat. Teman-teman boleh langsung CSPIN, sementara saya buka dulu. Ada nggak yang mau live coding langsung? Bagaimana membuat struktur HTML sederhana? Sudah hafal pisan, nggak usah lihat. Tapi nggak boleh pakai cara yang di VS Code ya, yang langsung tampil. Nah ini mau benar-benar ngetik. Ada yang sudah hafal banget? Mengingat-ingat ilustrasi saya waktu yang minggu lalu, ada kepala, ada badan, ada frame. Nah, ada yang mau langsung? Ya, baik boleh sih silahkan David di mana cik di Netflix di... Plus boleh boleh share screen ya David hmm. oh share screen ya. boleh silahkan Kelihatan, Oke, baik. Dibesarin sedikit, David. Ya, silahkan. Gimana nih? Hmm. Oke, jadi HTML-nya sudah ada Coba kita cek ya Kodingan punya David Kemudian head-nya ada Dia punya title Ini kayak Naruto punya ikat kepala kemudian ada badannya berarti jadi ya sip teman-teman ada yang masih belum hafal disarankan untuk hafal ya minimal ingat gambarnya Wah, gitu ya jangan sampai kebalik antara kepala dengan badan atau ternyata badannya ditaruh di dalam kepala jangan sampai terjadi teman-teman ya jadi buatlah ini bagian kepalanya sudah sip itu Kemudian di kepala kalau mau ada title yang untuk tampil di sebelah kiri atas browser. Ada title, boleh. Kemudian ini bagian kita ngotak-atik. Di bagian body kita tulisnya di situ. Sip ya teman-teman ya. Sukses dari pertemuan sebelumnya. Terima kasih David. Berikutnya. Sudah siap ya dengan struktur HTML sederhananya tinggal ngisi di bagian body sekarang. Bagaimana caranya kita melihat variasi warna? Ada yang bisa nunjukin? Kalau warna kan saya sudah sampaikan juga di yang rekaman saya ataupun yang di materi Pak Suleman. Kalau warna bisa pakai bahasa Inggris atau bisa pakai hexa, heksadesimal RGB. Nah, ada nggak yang tahu tempatnya di mana untuk cari warna? Boleh tunjukin sebagai pembuktian aja sih, bahwa teman-teman sudah uh, cek materinya di mana kita bisa mencari warna. Supaya kita tahu, oh merah, teh, heksanya itu. Oh, kalau uh, hijau, heksanya itu. Oh, kalau abu-abu, heksanya itu, atau gradasi yang teman-teman suka. Mendapatkannya di mana? Silahkan share screen ya, buat yang sudah berhasil menjawab atau yang akan menjawab. Jadi saya nggak akan ulang lagi tentang itu. Iya. Halo Cik. Ya, silahkan. Jadi, maksudnya Ciknya website untuk cari warna? Ya, website warnanya. buat nyari warna supaya kita kebantu kalau, kalau warnanya mau macam-macam. Kalau saya sih Ci, uh, Silahkan. Siapa enggak. tahu beda dengan punya saya? Boleh juga jadi info ya. Cepetin aja, Fi. Ya, kalau saya sih, Cik, tinggal apa uh, HTML color picker, terus ini kan tinggal bisa di-slide gitu. Oke, okay. ya. ya. kita ketemu cara yang lain. ya. Kalau saya dari W3 School. Kalau search langsung juga ada. Nah, ini yang punya saya yang bawah ini. Oh, yang ini ya? Ya, saya cari dari sini. Skip, teman-teman. Oh, okay. Bisa ya, teman-teman. Jadi kalau ada warna, misalkan mau kasih background warnanya beda, Silahkan boleh pakai color picker sehingga teman-teman tahu kode hex-nya. Terima kasih Livy. Oke, thank you, Ci. Berikutnya. Wah, terima kasih teman-teman sudah ngecek materi ya. Berikutnya dijawab pakai coding ya, teman-teman ya. Saya mau judul, mau buat judul. Judulnya Pemrograman Web Dasar, posisinya berada di tengah dari eh, kalau dicek di browser posisinya paling tengah. Saya mau bikin judul gede banget, segede-gedenya, namanya Pemrograman Web Dasar. Ada yang sudah berhasil bikin judul oh, segede-gedenya? Sudah. Silahkan. Udah Chris. jadi boleh, cek. Arthur, coba di share screen. Kelihatan. Cik. Ya, yeah. heading satu, lainnya nya center, pemrograman web. Oke, okay. sip. Coba di run, jalankan tampilannya jadi seperti apa. Wah, sip, sudah taruh warna juga. Terima kasih, Arthur. Melanjutkan dari Arthur. Saya pingin tulisan webnya dalam mode italic, teman-teman. Oke. -teman. Yeah. Sip, Oke. ada kurang spasi. spasi oh, kurang gimana? spasi, iji. coba spasi di mana? ya spasi. Nah. Oh, gitu. Kalau ternyata lebih banyak, butuh spasinya, teman-teman. Pakai dan NBSP ya, pakai dan NBSP Aki. itu buat spasi. Kalau ternyata spasinya lebih dari satu, sip, udah bisa. Sip ya, Oke. baik. Terima kasih, Will. William. William, kan Oke. Kemudian tag P itu mirip dengan paragraf, jadi itu sama aja ya. Hanya ada tambahan satu value-nya kalau lihat dari video. Value-nya itu ada tambahan kalau di heading kan hanya aja center, left, sama right. Kalau di paragraf ada tambahan satu lagi, justify untuk rata kiri dan kanan. Terus, nah ini yang tadi dicoba oleh teman-teman. Untuk cetak tebal ada B, bold untuk cetak miring itu italic, kalau yang tadi jawabku di chat itu untuk underline garis bawah. Ada subscribe. Subscribe nih saya udah jelasin ya semua, s untuk tulisan dicoret big sama small. Terus kalau teman-teman mau lihat spesial karakter sangat lengkap di wetrisko teman-teman. Ini saya screenshot yang biasa aja. Ya, teman-teman senang banget pakai copyright ya, silakan pakai dan copy seperti ini ya. Ada simbol ada banyak spesial karakter lihat aja banyak sekali. Baik, halo teman-teman sudah sip, tadi sudah pada bisa jawab juga. Kita akan langsung ke breakout room. Sam, saya kenalkan Replit ya. Ini di chat saya kenalkan. Teman-teman silahkan bikin akun di Replit, sehingga nanti pas breakout room teman-teman bisa kolaborasi lewat Replit. Kalau ada kendala boleh bilang, teman-teman. Ya, kalau ada kendara boleh bilang.